Bantal adalah salah satu benda rumah tangga yang umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk tujuan tidur maupun untuk duduk. Berikut adalah sejarah singkat tentang bantal dari zaman prasejarah hingga zaman modern. Zaman prasejarah, bantal pertama kali digunakan pada zaman prasejarah. Bantal pada masa itu terbuat dari bahan alamiah seperti batu, kayu, dan tanah liat. Bantal-bantal ini digunakan untuk melindungi kepala dari dinginnya tanah atau lantai saat tidur. Zaman Kuno Pada zaman kuno, bantal digunakan oleh orang-orang terkaya dan terhormat di masyarakat. Bantal pada masa itu terbuat dari bahan-bahan seperti bulu burung, wal, dan sutera, dan sering dihiasi dengan hiasan. Abad pertengahan, pada abad pertengahan, bantal menjadi lebih umum digunakan dan diproduksi dalam jumlah besar. Bantal pada masa ini terbuat dari bahan-bahan seperti linen, wool, dan kapas, dan sering dihiasi dengan bordir dan renda. Abad ke-16, pada abad ke-16, bantal menjadi lebih nyaman dan lebih besar, dengan penambahan isian kapas atau bulu. Pada masa ini, bantal menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan kelas menengah. Abad ke-19, pada abad ke-19, bantal mulai diproduksi secara massal dan tersedia dalam berbagai bentuk dan ukuran. Bantal pada masa ini sering terbuat dari bahan sintetis, seperti kapas poliester dan diisi dengan bahan sintetis seperti busa memori dan kapas sintetis. Abad ke-20 pada awal abad ke-20, bantal menjadi lebih banyak diproduksi dan tersedia dalam berbagai bahan dan desain. Bantal mulai diproduksi dalam bentuk yang lebih ergonomis, yang dapat membantu mengurangi sakit leher dan bahu. Abad ke-21, saat ini, bantal masih merupakan bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Bantal tersedia dalam berbagai bentuk, ukuran, dan bahan yang nyaman dan sesuai dengan kebutuhan tidur dan duduk. Bantal juga telah menjadi pilihan gaya hidup yang populer dan tersedia dalam berbagai model, seperti bantal leher, bantal dekoratif, dan bantal tubuh. Dalam sejarahnya, bantal telah berkembang dari benda sederhana yang digunakan untuk melindungi kepala dari dinginnya tanah hingga menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Meskipun bahan dan desainnya telah berubah selama berabad-abad, fungsi utama bantal tetap sama memberikan kenyamanan dan perlindungan saat tidur atau duduk.